Jangan kau takut pada gelap malam, bulan dan bintang semuanya teman. Tembok tua tikus-tikus liar, Ringi langkah kita merebus malam. Mari sini ber.